Peribadi sikit Peribadi? Maksud awak? Saya cuma nak tahu Awak ni sudah ada yang punya belum Awak tengok saya macam mana? Entahlah Nampak macam dah ada yang punya Kalau saya cakap Di hati saya berada di siapa Awak cari tak? Dainya kau tahu Telah kau bina Bersama si dia yang kau cinta Awak, awak ni mana ringgit dah lama situ? Betul sekejap, bawang rosak lah Liru sekejap, ya? Encik Mira ya? Awak siapa? Mana kenapa? Saya pernah datang ke pejabat awak. Kenapa ya. siapa? saya seminggu lepas saya lupa Khairul. Lupa oh, Khairul. Kenapa tak balik lagi? Ini kamu datang habis. Eh? Ini dah petang ni. Biasanya saya awak balik? Ya. Cik, dia tak ada lah. Mira tak ada. Balik ke dia. Encik tak ada lah Encik. Terima kasih. Mak lah. Apa tu? Kenapa tak jawab? Siapa lagi? Sophie lah. dah malas tak tengok. Oh. <tuk> Hari <tuk> tadi saya tengok. Faham ni? Mira, aku nak Jangan, yang dulu dia lagi boleh tak? Tentang siapa, kerja orang itu campur Aku bakal tunang dia, kenapa? Aku bakal tunang dia, kenapa? Tunggu dulu Mirah, saya nak awak Mira, tunggu dulu Mirah, saya nak bercakap awak Mirah Hancur hati saya awak buat saya macam Apa salah saya Mira? Saya hanya ada awak sahaja dalam hidup saya Saya sedar siapa diri saya Saya tak layak untuk hidup bersama dengan awak Tetapi, walau apa-apa yang terjadi Saya akan tetap mencintai awak hingga akhir hayat saya saya akan tetap menghati dan merindui awak untuk selama-lamanya, dan saya tidak akan pernah pun membenci awak. Allah, awak, saya mohon pada awak, tolonglah berpulang ke sini dan jadilah sendiri. Tak kira, saya harap awak lupakan saya. Carilah kerjaya yang lebih baik di perusahaan. Saya hormati tuan awak. Mulai hari ini dan saat ini kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Selamat ber tuna. Saya doakan semoga awak hidup bahagia.